Assalamualaikum permisa dan sahabat mancing Dimanapun berada ya Kali ini saya trip mancing lagi nih Tapi nggak di laut Melainkan di sungai Ini daerah Kalindres ya Pas di pintunya tuh Kita coba spot sini Dengan Teknik Jaring sama garong ya bosku Ini ke bosku lokasinya. disini sini sih katanya banyak ikan nila dan patom cair ya, Bosku. Kita coba simak suaranya nanti. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya, Bosku. Mantap. Oke, Bosku, kita prepare dulu. Kali ini saya mancing nggak pakai umpan ya. Langsungkan pakai jaring, coba Coba teknik ini, Bosku. Semoga aja dapat banyak. Saya maaf bosku karena di sini pinggir jalannya jadi suaranya berisik. Bosku ya, kita simak suaranya nanti. Bosku ya, kita lempar bosku. Itu aja dekat. banyak cangkolannya nih sini nih lokasinya pikir jalan bosku di pintu kayaknya jaringnya kegedean ya, nih nomor lima nih yang mancing ngantri bosku Masih, mantap. Satu lagi Bosku. Kita pakai teknik garong Bosku. Teknik garong Kail ruang yang enggak pakai umpan ya. kita coba Dapatnya jaring Bosku. jaring aku ini eh bosku banyak yang mancing jaring semua bosku tidak ada yang pakai umpan di sini ya nah, sini percuma pakai umpan tidak ada yang mau beli salah beli jaring lagi nih harus nomor 6, nomor 5 Bro, nilainya, Bro. 4 jari 5 jari nih, Bro. Mantap. Tadi teh ber... itu saya kali ya? Di betot. Hei, <tuh>, Bro. mantap. Lanjut lagi. Ini lokasinya, di depan pintu ya, kali terus bosku, mantap, oh yang mancing banyak.